Ayo pilih gerbong untuk para penumpang. Kini kita bisa memulai perjalanan. Ayo belajar cara mengemudikan kereta. Ayo tarik tuas untuk membunyikan klakson. Gerakan kontrol kemudi ke posisi ekstrim untuk menambah kecepatan. Ayo tarik penumpang ke kursi kosong di gerbong. Para penumpang siap menempuh perjalanan. Kini kamu sudah belajar cara mengemudikan kereta. Beberapa penumpang harus turun, tempatkan penumpang pada kursi kosong di gerbong. Para penumpang siap menempuh perjalanan. Para penumpang telah duduk Kereta pun bisa melanjutkan perjalanan